atau nggak aku balikin dia bersihkan dulu sebelum digali sebelum kita evakuasi bersihkan dulu semangat ya mas pantang menyerah mas kok ya rokok waduh walau tanpa bekal tetap semangat kita dengan segala keadaan ya hanya bulang dengan keberanian untuk bulang cari serut ya modal apa mas serut buat modal apa mau mau ya dan nekat pokoknya bagi pemirsa atau bagi siapapun yang melihat video ini ingin membeli serut bonsai bagi yang berada di wilayah yogyakarta Jawa Gunung Kidul Atau dimanapun Bisa datang ke tempat kami ya Kami berada di daerah patok Gunung Kidul Yogyakarta Nanti untuk link Whatsapp Maupun akun media sosial Akan kami share di deskripsi Di bawah jadi silahkan Siapapun yang melihat video ini Bisa Sejenak tanya-tanya atau sejenak Kepo-kepo tentang koleksi bonsai di tempat kami Pokoknya dijual terpisah ya Terpisah maksudnya dengan pengiriman Bukan terpisah dengan tanah, pohon, dan pot Itu tidak Tapi hanya pengiriman, nanti tetap pakai ongkir Yang ditanggung oleh para pembeli Ikutin terus Akun Apri Blangkon. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Dan ikutin terus perjalanan Mas Kipli itu Pemuda oh, terkenal dari Gunung Kidul ya Patuk Gunung Kidul ya Terkenal, ponyal Karena pernah tercemar, jadi sekarang terkenal ya Ikutin terus perjalanan kami Dalam bolang Bahan bonsai <tuh> Kita akan turun dulu Turun ke bawah sana Nah Untuk melihat proses selanjutnya Dapat rempah-rempah guys Ya, selain serut Kita juga dapat rempah-rempah Ini sejenis temu giring Kita cium dulu ya Oh ya, sejenis temu giring Ini memang Rempah-rempah uh, yang Sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk Ya, untuk ini menjaga daya tahan tubuh Temu giring namanya Memang nggak begitu terkenal Hanya rempah-rempah lokal Om Kringpong Girit iki? Giring. Temu Buang saja. pin pin ngapot Wangun sing <tuh> <tuh> Aku gede wa. <tuh> di anu kurok lemah kabeh. <tuh> Waduh <tuh> ya tem ya. Oke, okay. Obat yang enak, enak ya. Medi Apa? Madu. Ke obat. Baso Madu baso Oh, ada ya. Panas kok kan ala, Daya tahan tubuh. Sudah bahas madu tadi. Golek iki. Arek ganer ya. nggak penting-penting menang baik potong sisan. Ha potongin tak apa-apa, Gus Penasaran Ini ya, anak guntingan, Ganggu apa, si, si. Lah, ya. <laughs> ya tenang ya. Apa -apa. ya tak. Menjauh, Guys, menjauh. Dan, jauh, jauh, jauh, nah, ya, jauh. Karena aku nanti lagi iya, nih. like, share, subscribe, and komen. Jangan lupa, biarkan kami terus berkembang ya. Jangan lupa untuk berkembang dengan penuh juga saya Oh ya, saya ingin ini. Paling kambing ini, Kak, ini aneh, buka beli, beli. apa-apa no. ini, ini kita bersihkan dulu biar jelas oke oke, potong oke. Bisa. Bisa balik iki loh, potong arit gitu. eh, tak tarik potongan ubah masuk dekat mungkin jelas Congkasi ini guys, hey lo Hahaha monggo. <gulanya> oh, durasi panjang videone. Durampungnya ayah loro. Lah Kurang ya <tuk> Susah, ini telan ini ngayal. <tuh> Aduh, kita lengkap ya, ada batu-batu. ada aku itu itu mau om bae kok tetep terang kene mau kowe <laughs> dan hewan Beli makeupnya, gua Tui-tui dia Tui-tui ini Mari tanggung dong ya. Tanggung-tanggung to keneng ngono mah legu e Malam. Oke, Ini Tinggal saru kan ya, saru lihat ini jalan Iya dia pusi. Ono ya. Mulut ini. Ayo tok ya Kawan juga ya sih. Kawan Iki daerah ini, tekan Jakarta, tekan Semarang, manis, Tekan tekan Jakarta, tekan Semarang, tekan Bali, Wih! situas napa? Kemak jluk ini. Ye. Uh. Uh. mau? Okay. Uh. Oh, Yes, ngomong-ngomong, Nah ini juga Untuk pengambilan dari alam Atau pengambilan bahan itu Perlu dipertimbangkan Untuk eh, Sisi efektif, Efektifnya Jadi nanti setelah sampai di Rumah atau di gudang Atau di tempat penampungan Di sana Nanti masih ada Rapian dan pemotongan pohon-pohonnya agar dapat kami bentuk di di waktunya akan datang ketika pohon serut ini sudah mulai tumbuh dan berkembang dan sudah bertabang dan sudah ada nanti-nantinya agar mudah dalam pembentukannya jadi sebelum kita benar-benar ambil dari alam atau dari lokasi pencabutan kita pun harus Uh, melihat nanti Dari iya. sisi efektivitasnya. Benar toh, Mas? Ya, betul. Kenapa mergane, Mas? No, nanti kalau enggak prospek ke depannya itu pertumbuhan. Jadi udah capek-capek tapi nanti susah pembentukan saat eh uh, enggak maksimal ya, hasilnya. Iya. Ya. Pada ya. pertumbuhan. Lama kita nanamnya untuk hidupnya, pembentukannya enggak maksimal, itu yang perlu kita lihat nanti, gimana dulu ini menurutku itu. ini di di nggak diwalek yuk positif nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih Tunggu hmm. dilongin hmm. ah, ah. ah. tumbang, Bos. Ah. Ah. ah. Enak pula Guyetable. <laughs> <laughs> Ana penak loro. Loro yah loro ya, saya kita korok terus guys alhamdulillah berhasil mas nah, kita lihat dulu ya berhasil nah. atau enggaknya akhirnya berhasil dapat dua pin tunjukkan pin. nah berhasil ya tuh luar biasa lumayan lumayan besar dapat dua poin Dua bahan untuk bonsai Oke, jangan lupa Subscribe, like, and Share, dan komen